Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada himbauan untuk warga konoha persahabat yang kita lihat di unggahan warga konohanya Leslar Mengunggah sebuah kalimat persahabat Dimohon pengertiannya ya teman-teman Jangan cacar pertanyaan soal Leslar di keluarga sahabat Leslar dan admin lain itu bukan kapasitas kita untuk menanggapi dan menjawabnya doain aja yang baik-baik nanti pasti akan dikonfirmasi oleh mereka kok yuk jaga dulu ketikannya sekian dan terima kasih tuh ini bawaan persahabat ya untuk semuanya jangan ada pertanyaan-pertanyaan soal leslar di keluarga sahabat leslar dan admin lainnya ya tentunya kita tunggu saja Konfirmasi langsung dari yang bersangkutan Mudah-mudahan tidak ada apa-apa Dan semoga mereka selalu baik-baik saja Amin Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya Tentunya memang sedih banget ya melihat kabar Soal Bunda Lesti dan Papa Bilar dalam rumah tangga Apalagi kabar ini memang tentunya sudah sampai ke lambeturah Masuk kabar di Lampeturah, Lesti Kejora lapor polisi soal dugaan KDRT. Ini membuat kita sedih dan bahkan sampai ada yang menangis, persahabat, ya, melihat kabar ini. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, persahabat. Ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik, yuk sama-sama kita support dan dukung yang terbaik untuk rumah tangga Lesti Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih ada momen kiut dari Leslar ya daripada kita tentunya menanggapi dan dengerin berita-berita yang belum dikonfirmasi langsung oleh yang bersangkutan. Kita lihat kekiutan keubuan Leslar aja ya biar makin adem mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan semakin solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar. Dan kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya di unggahan Leslar Entertainment. Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video Bunda Lesti yang memakai hijab. Ini hijab ala Bunda Lesti ya, Masya Allah Bunda El. Sehat selalu ya, bahagia selalu dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Entertainment. Hijab simple kayak gini ngebantu banget buat kalian yang mesti salsa-salsa di sela kesibukan. Yuk, praktekin tutorial dari Lesti Kejora. Masya Allah, ini sih kebahagiaan banget ya untuk keluarga Konoha melihat Bunda Lesti yang selalu menjadi contoh dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Salah satunya inspirasi cara memakai hijab yang simple. Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan Bang Boril satu jam yang lalu juga mengunggah sebuah postingan foto persahabat ya. Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Bismillah tetap lihat ke depan semangat kata Bang Boril ya. Apapun yang terjadi selalu lihat ke depan terus semangat fokus persahabat ya. Mudah-mudahan fans Lesler juga selalu Fokus ke depan, tetap support, tetap semangat untuk dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga perselabat diri persaingan ini banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram leslarlovers.gibasingapura mengatakan semoga indah pada waktunya. Amin. Ada juga tanggapan dari leslar.lia mengatakan bismillah semua akan baik-baik saja. Begitu banyak doa, begitu banyak support dan dukungan yang diberikan untuk keluarga Leslar. Selanjutnya juga persahabat, ya, perhatikan info penting dari SCTV yang mana ini setengah jam yang lalu mengunggah sebuah kabar mengenai Ajang Infotainment World 2022, acaranya yang akan digelar malam hari ini. Perhatikan persahabat ya, ada foto Lesti dan Bilar di unggahan terbarunya SCTV ini. Hari Kamis, tanggal 29 September 2022, pukul 21.00, waktu Indonesia Barat Kita simak juga sebelumnya sebuah kalimat yang dituliskan di unggahan ini Malam ini, penampilan siapa yang paling kamu tunggu-tunggu di Infotainment World 2022 Saksikan Infotainment World 2022, hari Kamis, 29 September, pukul 21.00, waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV dan tentunya, per sahabat, ya, sebelumnya kita mendapatkan kabar bahwa Leslar batal atau di-cancel untuk tampil malam hari ini. Tetapi baru saja kita mendapatkan kabar langsung dari SCTV, foto Leslar terpampang di postingan SCTV yang terbaru ini, per sahabat, ya. Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan kita lihat perselabat dari akun Abang Neskoren El mengatakan semangat Leslar wow, nama Leslar banjir di kolom komentar perselabat dia ya. Leslar mana suaranya katanya tuh, semangat banget ya warga Konoha semakin kagum dan pastinya semakin bangga menjadi bagian Leslar yang begitu solid apapun rintangannya apapun cobaannya tetap menjadi garda terdepan, luar biasa. Kemudian juga persahabat di unggahan IGS-nya tentang Leslar, ini mengunggah sebuah kalimat komentar dari akun Twitter, ini mengenai persahabat ya kabar Lesti Kejora, yang melapor ke kantor polisi, di sini ada sebuah kalimat, guys, ini tidak lucu lagi kalau ada komen, Lesti di KDRT, begini tanggapan, it's not a joke, Lesti saat ini korban dari Rizky Billar dan kita netizen jangan ada bercandain kasus KDRT karena itu nggak patut untuk dipecandain Dan ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh tentang Lester nih, nggak tahu ya pemikiran orang-orang kayak begini katanya tuh Dan kita pastinya sedih banget ya melihat kabar ini, mudah-mudahan mereka baik-baik saja, mudah-mudahan dan semoga secepatnya ada klarifikasi langsung dari keluarga dan Lesti dan Bilar. Kita doakan yang terbaik untuk Lestlar. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru dan cidukan-cidukan vitamin di sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya.